makain mbak, super jumbo ya pak ya ya owner di sepi putra enggak motor bantu di subscribe like dan komennya serta share pada teman-teman yang berada di luar sana next, kita review bagian mesin masih mantap dan oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini Awir Official khususnya di CV Putra Singgalang Motor. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman yang berada di luar sana yang telah mengklik tombol subscribe, like dan komennya. Terus jangan lupa terhadap teman-teman yang berada di luar sana. Nah, dalam video kali ini saya ditemani oleh kakanda kita Bang David yang membantu untuk mereview review masing-masing mobil yang ada di sini. Oke, okay, Bang. Permisi, Mas. Ya, ini akan saya Apollakan. Ini kita punya unit 2018 Super HDX. 2018 Super HDX. Lanjut, Bang. 2017 Super HDX. Ini 2017 Super HDX juga. Iya. 2018. Ini 2018 Super HDX juga. Lanjut. 2013. Dutro ya bang ya 2013. Isuzu ya bang ya Tahun 2013 Nah seperti inilah gambaran Di CV Putra Singgalang Motor Masing-masing mobil kanter Dan dan kali ini saya cuma mau review Satu unit mobil yang berada belakang Bersama Kakanda kita bang David Ayo bang Jangan lupa di subscribe channel ini ya Bersama Bang David Kakanda kita bang <laughs> Let's go bro Pak. Di sini di monitoring sama kakanda kita bersama Bang David. Nih. Owner dari CV Putra Segala Motor. <laughs> bang Bapak dari Bapak Office izin it, Pak. Oke okay, next. Kali ini Super hdx 66 Puso berada depan kita yang akan dibantu review oleh Bang David selaku senior kita di sini. Ayo Bang, kita silatur review. 14, 14, 15, 15, 15. Ya. dengan panjang bak kan 42 42 panjang baknya bang lanjut di 1,2 1,2 dengan tingginya kalau untuk gardan gardan sama poseniling itu so oke okay, ready jalan. Okay. bagian gardan poseniling ready next dan kita unit interior bagian dalamnya bang bantu bang untuk di review semua kayak gini dan besok nyaman iya habis itu untuk ban jadi juga ready iya okay tinggal gas lah tinggal gas Ini tahun berapa, Bang? Super Hadak di sini, Bang. 2018 2018 dengan buka harga berapa, Bang? 385 385. Nah. nah. Oke, okay. pajak hidup, kir hidup. Bagi teman-teman yang berminat, so silakan saja datang di CV Putra Singgala Motor atau kontak person ke nomor 081374081374 08 6700 6700. Next kita lihat bagian gardan sedikit, Bang. Tuh, kita ready. Iya. Masih sehat dan bisa dipakai langsung. Sedikit bagian samping sebelah kiri seperti ini teman-teman. Bersama senior kita bang David pembadu untuk mereview mobil. Ini bagian kepala masih terlihat orisinil. Sedikit kita review bagian dalam. Next. Oke, okay. bagian dashboard. Masih terak standar, dan di sini ada perbarui bagian jok sedikit warna kulit seperti warna hijau, ya bang ah, hijau masih fresh dan segar. Tahun 2018, plafon oke okay, next. Sedikit lagi, Bang, bagian depan kita lihat sedikit lagi. Kalau di bagian depan, kita tidak ambil mobil yang insiden. Kita nggak okay. mau mobil-mobil yang dia itu ori semua bagian depan terlihat orisinil. Terlihat teman-teman yang berada luar sana, ini Super Adek 66 Colt Diesel tahun 2018. 8,5 ya. Nego di tempat. Sorry. Next kita lihat bagian ban. Masih sekitar berapa, Bang? persen. 80, 80%. Kita review sedetail mungkin bagian mesin. Masih Kering, bunyinya. Next. Ah? Hahaha. Pemakaian Mbak super jumbo ya Pak ya. Ya owner di sepeda motor. <tell> Bantu di subscribe, like dan komennya serta share terhadap teman-teman yang berada di luar sana. Next, kita review bagian mesin. Masih mantap dan oke. Okay. Tidak ada rembesan ya bang ya. <laughs> di sini kami akan memaparkan mobil-mobil yang berada di CV Putra Singgalang Motor dalam keadaan sehat, bersih serta no incident, tidak mengalami kecelakaan ya. Bagi teman-teman yang berminat yang berada di luar sana. Silahkan saja datang di sini ya. Atau hubungi Bang Hafiz. Atau tulis di kolom komentar yang berada di bawah. Jangan ragu. Karena kita akan selalu opening terhadap teman-teman yang berada di luar sana. Dan satu unit ini kita review dulu. Nanti kita akan coba untuk mereview bagian di luar sana ya. Ya Bang Hafiz ya. Tangga panah gimana Bang? Ya, pokoknya mobil kita ready dah. Semuanya. Oke. Okay, mobil kita ready ya. See you next time. Terima kasih banyak.